Mayestik Yuan Power tersapu keluar dari dalam tubuh Lindung dan intensitasnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, pertarungan pahit dari sebelumnya juga membawa manfaat besar bagi Lindung. Simbol leluhur melahap memang kuat. Tang Xinlian menatap Lindung, yang pulih pada tingkat yang menakutkan. Semburat kaget melintas di matanya yang cantik saat dia tanpa sadar memuji. Jika dia berada di posisinya. Kemungkinan dia akan membutuhkan setidaknya satu hari untuk pulih dari pertarungan besar itu. Namun, Lindong telah menyusut jumlah waktu yang dibutuhkan berkali-kali. Tetua Kingzi telah membantu aku. Terlebih lagi, setelah itu Thunderbolt Essence dikembalikan, kekuatan aku tampaknya telah meningkat secara signifikan. Sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Uap putih ini dipenuhi dengan kehidupan Qi yang padat. Selain itu. Di tengah life key, orang bisa melihat jejak samar cahaya hitam yang sangat lemah berkedip-kedip di dalamnya. Apakah ini kematian Ki? Mata cantik Tang Sin Lian menatap intens pada cahaya hitam yang lemah di dalam uap putih. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Selamat, sepertinya kamu hanya selangkah lagi dari tahap kematian mendalam. Lindung tersenyum lembut, namun gelombang tanpa sadar mengaduk di dalam hatinya. Tahap kematian mendalam. Tahap ini, yang dulunya merupakan keberadaan yang menjulang tinggi dan tak tersentuh di matanya, sekarang berada dalam jarak yang dekat. Satu tahun pelatihan pahitnya akhirnya membuahkan hasil. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah permukaan atas di langit yang jauh. Setelah itu, dia melirik tiga jenderal iblis besar dengan ki iblis yang mengerikan. Matanya menjadi sedikit suram saat dia bertanya. Tuan dan Tetua King Zi akan bergabung untuk menekan Raja Tianming. Tetua Ciyun akan berurusan dengan satu Jenderal Iblis. Aku akan memimpin Flame Divine Guard dan banyak pakar tingkat atas dari Flame Divine Hall untuk berurusan dengan Jenderal Iblis lain. Tang Xinlian tertawa pelan, matanya cerah saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata cerahnya yang cerah dipenuhi dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia setara dengan ahli panggung samsara pamungkas. Lindong membelai dagunya, meskipun ada banyak ahli tingkat atas di Flame Divine Hall. Bahkan jika mereka bergabung, itu bukan tugas yang mudah untuk berurusan dengan Jenderal Iblis. Jika kita semua tersebar, secara alami tidak mungkin untuk berurusan dengan seorang ahli pamungkas di tingkat samsara. Namun, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya di bawah perintah aku. Petik 2. Tang Xinlian Lian menoleh tangannya dengan lembut menepuk bahu Lindong. Matanya yang cantik persis seperti seorang permaisuri yang memandang rendah dunia. Senyumnya cerah dan sombong. Dalam pertarungan satu lawan satu, aku mungkin bukan tandingan bagi makhluk abnormal sepertimu. Namun, aku yakin bahwa aku akan mengalahkan kamu berkali-kali jika kita bertarung dalam perang. Petik 2, Lindong terdiam saat dia batuk kering. Diperlakukan dengan cara yang kasar oleh seorang gadis seumuran menyebabkan dia merasa seperti harga dirinya ketika seorang pria terluka. Namun, dia mengerti bahwa itu karena dia terbiasa berakting sendirian. Oleh karena itu, dalam hal kemampuan kepemimpinan, dia memang bukan tandingan Tang Sin Bahkan, memintanya untuk memimpin sekelompok ahli untuk bertarung bersama mungkin hanya akan menyperburuk keadaan. Senyum di sudut mulut Tang Sin menjadi lebih mempesona setelah dia melihat sikap lindung yang kesal. Namun, dia mengerti bahwa kesombongan pria ini telah membengkak hingga batasnya. Oleh karena itu, dia dengan bijak memilih untuk melunakkan pendiriannya ketika dia tertawa. Tentu saja, aku juga akan membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi pangkat umumimu. Mengapa kamu membutuhkanku karena kamu sangat mampu? Lindong menggosok hidungnya dan mendengus. Baiklah, kamu laki-laki, tidak perlu sepele, kan? Petik dua. Tang Xinlian tersenyum berkata, sangat sulit untuk berurusan dengan Yimoki. Kita akan membutuhkan kekuatan dari simbol leluhur untuk menekannya. Namun, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mengekspos fakta bahwa kamu memiliki simbol ancestral. Petik 2. Lindong mengangguk sebelum bertanya, bagaimana dengan jenderal iblis lainnya? Siapa yang akan berurusan dengannya? Petik 2. Haha, serahkan Yimou jenderal terakhir kepadaku tiba-tiba terdengar di belakang Lindong. Yang terakhir tiba-tiba menoleh dan melihat dua sosok muncul dalam sekejap. Salah satunya adalah Mulingshan. Namun, dia dipegang oleh tangan besar pada saat ini. Orang yang memegangnya adalah sosok yang dikenalnya, Justru Mulan. Yang Lindong pernah bertemu sebelumnya, Elder Mulan. Lindong terkejut ketika dia melihat pria itu. Kemungkinan dia tidak mengharapkan Mulan muncul. Aku datang bersama dengan King Zi. Itu wajar bagi aku untuk datang dan bergabung dalam kesenangan untuk masalah besar. Mulan tersenyum ke arah Lindong. Namun, senyumnya dengan cepat berubah menjadi yang tak berdaya. Dia menunduk dan melihat Mulingshan, yang telah membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit lengannya. Pada saat ini, yang terakhir melebarkan matanya yang besar dan marah ketika dia bergumam dengan suara yang tidak jelas. Turunkan aku. Kamu pembuat masalah. Kamu selalu ada di dimanapun ada masalah. Mulan tersenyum cemberut. Setelah itu, dia melepaskannya. Segera, yang terakhir melarikan diri dan bersembunyi di balik Lindong. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Serahkan Imo General terakhir kepadaku. Sudah bertahun-tahun sejak aku terakhir berkelahi dengan mereka. Mulan berbalik menghadap Lindong dan Tang Sin Lian saat dia tersenyum berkata. Dalam hal ini. Kita harus merepotkan tetua Mulan. Tang Sin merasa sedikit bahagia. Suara angin deras ditransmisikan dari langit pada saat ini. Banyak sosok kuat muncul di sampingnya. Mereka adalah ahli top di Flame Divine Hall. Mata lindung menyapu orang-orang ini. Yang muncul di samping Tang Sin Matanya tanpa sadar menyusut. Ada sekitar 20 orang yang hadir. Namun, mereka semua berada pada tahap kematian mendalam. Bahkan, ada bahkan empat tetua di antara mereka yang bahkan lebih menakutkan. Mereka benar-benar telah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Linup ini menyebabkan lindung diam-diam terdiam. Flame Divine Hall memang sesuai dengan namanya. Tidak heran ia bisa menjadi tuan di caotik dimensi. Haha, <tik> Mulan, sepertinya aku harus bertarung bersama denganmu kali ini. Lampu merah menyala di langit saat tetua pertama dari aula api flame muncul. Dia melirik Mulan sebelum tertawa keras. Mulan tersenyum dan mengangguk. Sikapnya tenang dan tidak terkendali. Tes, kamu benar-benar berpikir untuk memblokir kami tiga jenderal iblis besar hanya dengan orang-orang ini. Iblis Ki menyebar di langit ketika tiga jenderal iblis besar melangkah di atas awan hitam. Mata mereka sangat dingin ketika mereka melihat ke bawah dan tertawa dengan cara yang aneh. Tetua Ciyun, kita akan mengambil masing-masing satu. Mulan melirik Iblis, mengerikan dari tiga jenderal iblis besar dengan cara acuh tak acuh. Setelah itu, dia tersenyum pada tetua Ciyun dan berkata, "Baik, Ciun mengangguk dan tertawa." Setelah itu, keduanya bergerak dan muncul di depan tiga jenderal iblis besar. "Monstrous," Yuan power melonjak seperti laut. "Iwan power, langmu, aku akan menyerahkan semut-semut itu kepadamu. Simo, dan aku akan berurusan dengan mereka berdua." Salah satu dari tiga jenderal iblis berbicara dengan suara yang sangat dingin. Tidak masalah, darah pasti akan mengalir seperti sungai di kota api-api hari ini. Karena kita telah muncul, kita pasti harus membiarkan manusia rendahan ini tahu betapa mengerikannya Imo Jenderal iblis bernama Langmo tertawa. Kedua matanya dipenuhi keinginan yang kejam dan membunuh. Sin Lian, kami akan menyerahkannya kepadamu. Tetua Chiyun berteriak dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Mulan. Lonjakan mayestik Yuan Power sebelum berubah menjadi serangan gempa bumi yang menyapu dua jenderal iblis lainnya. Setelah bentrokan dari empat individu, seluruh dunia mulai bergetar. Tak terhitung banyaknya orang di kota itu yang mulai melarikan diri seperti gerombolan belalang yang panik. Bagaimanapun, jika mereka bahkan disentuh oleh pertarungan tingkat ini. Kemungkinan mereka akan berubah menjadi debu. Semua murid Flame Divine Hall, dengarkan. Ambil posisi kamu masing-masing dan aktifkan formasi aula penjaga. Mereka yang berada di bawah tahap kehidupan mendalam tidak diizinkan bertarung. Petik 2. Wajah cantik Tang Sin Lian tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya mencengkeram tombak Phoenix api yang panjang sebelum dia membantingnya ke tanah. Teriakan dingin terdengar di seluruh kota. Iya nih. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh kota pada saat yang sama. Segera, Lindung bisa melihat sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas menuju ke segala arah di kota yang sangat besar ini. Setelah itu, cahaya merah terang bersinar ke arah langit. Akhirnya, itu membentuk formasi besar 100.000 kaki di langit. Formasi perlahan berputar sementara Yuan Power yang menakutkan tampaknya tak berujung di diseduh. Unit Penegakan Balai Api Divine mendengarkan, membentuk formasi api langit, jaga utara formasi hebat. Flame Divine Hall, Flame Divine Guard, dengarkan, bentuk formasi api iblis yang menundukkan, jaga bagian selatan formasi hebat. Flame Divine Hall, Flame Army dengarkan, bentuk Flame Divine Hall dan jaga barat formasi hebat. Petik 2, Petik 2, Tang Sin Lian berdiri di tengah kota. Langisannya yang jelas mengandung nada berwibawa saat terus bergema di seluruh kota. Sekelompok besar tentara akan bersiul keluar dari sudut kota setiap kali dia berteriak. Mereka berdiri di langit dengan tertib ketika banyak aura berkumpul dan melonjak menuju awan. Lindung mengangkat kepalanya untuk melihat tentara besar dengan cepat berkumpul di langit. Matanya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Ini adalah kekuatan pertarungan sejati dari Flame Divine Hall. Sejumlah besar orang dipindahkan secara teratur di tangan Tang Xinlian dan diubah menjadi mesin perang yang menakutkan. Lindung menatap sosok Anggun memegang tombak api Phoenix di depannya. Pada saat ini, ia memiliki kekaguman dan keberanian yang dimiliki seorang komandan asli. Tang Xinlian mengangkat kepalanya saat formasi di langit berhasil diatur. Matanya yang cantik berisi lapisan es yang tajam saat dia mengunci matanya pada Jenderal Limo di langit yang jauh. Teriakan sedingin es bergema di seluruh tempat Semua sesepuh Serang bersama aku bunuh Bunuhimu dan lindungi Allah ilahi kami Petik dua. Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Bab 1028 Gadis yang menakutkan Swoosh Tubuh halus Tang Sin Lian melesat ke depan 20 ditambah ahli dari Flame Divine Hall di belakangnya Yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam Memfokuskan mata mereka Bahkan para tetua Flame Divine Hall, yang telah memasuki tahap kematian mendalam yang sempurna, juga bergerak. Mereka berempat menjaga Tang Xinlian dan menjaganya agar tetap terlindungi di antara mereka. Lindung memandang Tang Xinlian yang dikelilingi dan dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Flame Divine. Dia diam-diam terdiam, para tetua itu jelas memiliki status yang sangat tinggi di Flame Divine Hall. Namun... Mereka tidak mempertanyakan perintah Tang Sin Lian. Jelas, mereka semua mengakui kemampuan Tang Sin Lian di hati mereka. Mengingat usia Tang Sin Lian, itu benar-benar fakta yang luar biasa baginya untuk dapat melakukannya. Gadis ini benar-benar memiliki kemampuan yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Tidak heran Mo Luo merasa cukup nyaman untuk meninggalkan pasukan Aula Flame Divine dalam perintahnya. Kekuatan gadis ini dan bakatnya sudah luar biasa. Namun, sepertinya kemampuan kepemimpinannya melampaui semua kemampuannya yang lain. Saudari tetua Xin Lian benar-benar mengesankan. Mulingshan memandang Tang Xin Lian, yang bergegas maju sementara dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Flame Divine. Dia tanpa sadar berbicara dengan iri hati. Lin Dong tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok kepala kecil Mulingshan dan berkata, Di mana kelompok Mengki? Aku meminta mereka untuk pergi. Kata Mulingshan sambil tertawa, Lindong akhirnya santai setelah mendengar ini. Pertarungan selanjutnya di kota api-api akan menjadi hal yang benar-benar menakutkan. Jika kelompok gumengki akhirnya terjebak di dalamnya, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Pertempuran yang menakutkan, Lindong menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang luas. Pada saat ini, Tiga sosok saling berhadapan di langit yang jauh. Itu adalah medan perang Moluo, King Zhi dan Raja Tianming. Apalagi itu juga pertarungan tingkat atas di sini. Kemenangan kedua belah pihak akan menentukan nasib kelompok lain. Meskipun Tang Xinlian mampu melawan seorang jenderal iblis dengan memerintahkan beberapa ahli dari Flame Divine Hall, tidak mungkin baginya untuk mengajukan ancaman terhadap Yimou Pangkat Raja terhadap makhluk di tingkat itu. Sangat sulit untuk menebus perbedaan dalam kekuatan dengan angka saja. Di bawah puncak medan pertempuran ada tiga area terpisah. Dua dari mereka diambil oleh Mulan dan Tetua Chiyun. Keduanya bertarung melawan satu Jenderal Limo sendirian. Kedua pihak dianggap berada pada tahap samsara. Karena itu, kecuali mereka menggunakan beberapa gerakan membunuh, mereka kurang lebih sama. Faktanya. Pertempuran mereka kemungkinan besar akan berakhir dengan jalan buntu. Medan pertempuran terakhir adalah di mana pasukan Dewa Api yang dipimpin oleh Tang Sin Lian dan banyak ahli berkumpul. Ini dianggap sebagai medan pertempuran yang paling tidak stabil. Meskipun Flame Divine Hall memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka tidak bisa mengungkapkan bahkan sedikit pun pembukaan. Kalau tidak, jika Jenderal Limo mengambil keuntungan dari itu dan menyerang mereka, Formasi akan hancur dan pertempuran berikutnya tidak diragukan lagi akan menjadi benar-benar miring. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mencoba untuk mengelilingi dan menyerang ahli super tahap samsara bukanlah tugas yang mudah. Meskipun ada risiko besar yang terlibat, Lin Dong tanpa sadar merasa sangat percaya diri. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Tang Sin Lian, dia harus dapat melepaskan kekuatan Aula Flame Divine-nya ke potensi penuh. Karenanya, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan kepada lawannya celah apapun. Sebelumnya, ia telah menikmati sorotan selama kompetisi. Namun, saat ini, fokus utama perhatian dalam pertempuran yang menggemparkan ini adalah Tang Sin Lian. Peri api dari Balai Dewa Api, yang namanya terkenal di seluruh Lautan Iblis Cautik. Akan memungkinkan semua orang untuk melihat sisi dirinya yang akan mengejutkan semua orang. Swosh. suara bergegas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan, sementara Lindong mengangkat kepalanya untuk mengamati kebuntuan antara tentara besar dan jenderal limo yang ditutupi dengan aura mengerikan. Sesosok mendarat di samping Lindong, memutar kepalanya. Lindong melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah raja gajah kecil, Zouze. Lindong memiliki getaran baik tentang pria ini. Segera, dia mengangguk dengan ramah padanya. Zhou tersenyum. Dia tiba di samping Lindong dan mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Xinlian yang dijaga oleh banyak ahli top dari Flame Divine Hall. Kenikmatan yang rumit melintas di wajahnya yang tampan. Dia adalah gadis yang sangat menarik. Benarkan? Zhou tertawa. Lindong kaget. Segera, dia mengangguk tanpa alasan. Dia sadar bahwa Zhou Zhe benar-benar menyukai Tang Xinlian. Namun, dia tidak tahu apakah ini urusan sepihak. Aku jatuh cinta padanya pertama kali aku bertemu dengannya. Namun, sepertinya dia hanya melihatku sebagai teman selama ini. Gumam Zhou Zhe. Kepala Lindong berkabut. Dia tidak mengerti mengapa Zhou Zhe mengucapkan kata-kata membingungkan kepadanya. Sebelumnya, itu adalah pertama kalinya aku melihat aktingnya seperti itu. Dia adalah gadis yang baik Harap hargai dia Zouze akhirnya menepuk bahu Lindong sambil mengenakan ekspresi yang rumit Namun, kata-kata yang diucapkannya Menyebabkan wajah yang terakhir berubah menjadi hijau Zouze menghela nafas setelah dia berbicara Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan pergi Unggunya tampak suram Hei, Lindong berteriak Namun, Zouze hanya melambaikan tangannya setelah itu, tubuhnya melesat ke depan. Ada suara melayang dari kejauhan. Meskipun tempat ini kacau, aku percaya bahwa dia harus bisa berurusan dengan Yimo Jenderal dengan kemampuannya. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Ini benar-benar, Lin Dong terdiam. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia membuang semua masalah berantakan ini dari kepalanya. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat medan pertempuran di langit dengan cara yang serius. Suasana di tempat itu benar-benar menjadi semakin intens. Sekelompok sampah benar-benar berani menghentikan jenderal ini. Kalian semua mencari mati. Petik 2. Jenderal Limo yang dipanggil Langmo menyilangkan tangan di dadanya dan memandangi pasukan besar yang jauh dari Aula Flame Divine. Wajahnya. Yang ditutupi garis-garis emas. Berisi senyum penuh ejekan. Mata cantik Tang Sin Lian tenang ketika dia menatap langmu, tombak api Phoenix di tangannya tiba-tiba terangkat ketika dia dengan dingin berteriak. Semua tetua, Sky Earth Unison Skill. Iya nih, 28 ahli tingkat puncak tahap kematian mendalam, termasuk empat tua-tua, yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam yang sempurna, berteriak dalam usion. Segel yang dibentuk oleh mereka berubah sebelum banyak lampu merah yang menakutkan keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka saling silang dan menghubungkan 28 dari mereka bersama di orbit yang sangat rumit. Tang Sin Lian terletak di tengah orbit. Banyak sinar lampu merah menyala. Akhirnya, mereka terhubung langsung ke tubuhnya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, itu tampaknya telah membentuk formasi yang sangat misterius. Bersenandung setelah lampu merah terakhir berhasil dihubungkan, lautan luas dan perkasa seperti fluktuasi Yuan Power meletus. 29 aura di dalamnya sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan cara yang sangat misterius. Lin Dong kaget ketika melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan bahwa aura 29 dari mereka dalam formasi tampaknya telah menjadi sangat seimbang. Bahkan kekuatan Yuan dalam tubuh mereka terhubung bersama. Daripada mengatakan bahwa mereka adalah 29 individu, itu lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka adalah satu kesatuan. Namun, menghubungkan bersama adalah teknik yang sangat berbahaya. Jika keseimbangan halus terganggu, itu akan menyebabkan seluruh sistem runtuh. Jelas, pusat formasi ini adalah Tang Xinlian. Dia mengendalikan dan mendistribusikan daya yuan yang agung yang datang dari 28 ahli tingkat atas. Mereka sebenarnya bisa mencapai level ini. Mata lindung serius, Tang Xinlian mungkin tidak dianggap luar biasa di antara para pakar Top Flame Divine Hall ini. Namun, dia bisa mendistribusikan Yuan Power yang megah sampai keseimbangan tercapai. Ini adalah sesuatu yang bahkan lindung tidak bisa lakukan. Dasar gadis kecil yang terampil, ketika Jenderal Langmo melihat adegan ini, ejekan di wajahnya sedikit berkurang. Dia bisa merasakan bahwa 29 ahli Flame Divine Hall teratas telah bergabung menjadi satu kesatuan. Serangan dan pertahanan mereka dapat digambarkan sebagai disinkronkan dengan sempurna. Namun, jenderal ini akan membuat kalian semua tahu bahwa semua teknik tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Jenderal Langmo berteriak dengan suara rendah sebelum dia mengepalkan tangannya. Kimoki yang mengerikan berkumpul dan langsung berubah menjadi tombak hitam besar yang dipenuhi dengan garis-garis misterius. Biaya, tangisan sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Tang Sin Cahaya merah terang melesat ke langit dan ke-29 individu itu bergegas ke depan pada saat yang sama. tombak panjang merah berapi di tangannya melengkung. Itu disertai dengan riak mengejutkan saat ia bergegas menuju tempat-tempat mematikan di Jenderal Langmo dengan kecepatan seperti kilat. Dentang-dentang-dentang, Tombak dentang, dentang. hitam di tangan Jenderal Langmo bergetar. Itu secara langsung membentuk banyak bayangan tombak yang menjatuhkan banyak bayangan tombak tajam dengan cara yang sangat sombong. Bang-bang, energi liar dan dahsyat meledak di langit ketika riak mengejutkan menyapu. Namun, formasi yang dibentuk oleh Tang Sin Lian dan 28 pria lainnya tidak bergerak. Wajah cantik Tang Sin Lian sangat dingin. Dia memegang rata erat tombak panjang itu dengan tangannya sebelum dia menyentaknya tiba-tiba. Aura mengerikan melonjak di mata 28 ahli top sebelum aura mereka menjadi satu. Setelah itu, mereka membentuk serangan yang menakutkan, yang bisa membalik gunung dan laut, dan mengarahkannya ke arah Jenderal Langmu, yang secara bertahap menjadi serius. Lindong mengangkat kepalanya, dia mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat formasi misterius yang terlibat dalam pertempuran dengan Jenderal Langmu. Kedua matanya menyipit. Kepalanya menoleh ke arah keempat pasukan Balai Api Dewa di langit. Ada riak mengejutkan yang samar-samar hadir di tempat itu. Meskipun Lindung tidak tahu apa itu. Jelas bahwa itu adalah keterampilan tindak lanjut yang kuat yang dimainkan Tang Sin Gadis ini, bahkan Lindung harus mengakui bahwa dia memang sedikit menakutkan. Meskipun lawan mereka kali ini adalah ahli panggung samsara Pamungkas. Tidak ada cara untuk memprediksi hasil akhir. Bersambung